Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman rajut jumpa lagi dengan saya Ayu Handmade. Saat ini kita akan membuat kupu-kupu cantik ini ya. Cantik ya kupu-kupunya. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman di-subscribe, like, dan di-share ya. Oke, teman-teman teman-teman rajut saya saat ini tidak menggunakan benang nilon atau nilon poli ya, tapi saya menggunakan benang jahit ya benang jahit dengan sebanyak lima, lima eh maaf 7 ya ada tujuh benang warna-warni ya mereknya terserah teman-teman ya dan saya menggunakan hakpen nomor tiga atau 4. Ada korek gasnya dan ada gunting. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Sebelum kita mengambil benang ini, kita ambil satu helai. setiap ini ya. Kita mengambil berhelai kayak gini, berhelai ya. Seperti ini. ambil satu, satu ya ini boleh diacak tapi kalau teman-teman pingin warnanya sepadanannya misalnya coklat muda coklat tua hmm, terus abu-abu ya kira-kira menurut teman bagus warnanya ya dan masuk nah, oke okay. jadi kita satukan seperti ini teman-teman ini -teman. apa-apa seperti itu ya Oke, okay. seperti ini, kita gunting dulu ujungnya ya, biar rata. Selanjutnya, saya menggunakan nomor 4 ya. Ini, di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. kita mulai. Pertama, kita membuat slip. Nah, kita membuat clip notihan. Kita ya. ini membuat clip knot. Masukkan. Setelah itu kita membuat 1 CH 2 CH 3 4. Setelah 4 ini kita masuk di bagian ketiga ya oh nomor satu dua tiga oh ya keempat dari heksen ya nih lubang ini ya kita membuat dc seperti ini kita membuat dc ya nah, ini udah dapat dua dc Tiga yang awalan kita membuat CH itu, tuh itu, itu udah termasuk satu DC ya. Ini tiga, empat, lima. Teman-teman buat ini sebanyak 16 ya. 16 dc ya oke teman teman ini sudah 16 dc ya selanjutnya kita slip di bagian sini ya oke lanjut teman teman kita membuat 1 2 3 3 dan kita skip satu loop ini jadi pindah ke sebelah sini ya. ya bisa. sini kita bikin sc. lanjut kita bikin satu dua tiga dan kita slip slip lagi kita skip lagi satu loop yang ini kita pindah ke sebelahnya. 3 CH skip SC. Tuh, 2 3. 3 skip satu lubang, pindah ke sebelahnya. Nah, itu ya teman-teman ya, kerjakan ya. Sampai nanti kita ketemu lagi di sini. Nah, ini yang terakhir setelah kita membuat SC di sini, terus kita membuat DC setelah itu kita masukkan ke dalam lubang yang ini ya oke, kita masukkan lubang ini. ini lubang yang kita buat CH tadi nah oke langsung kita membuat DC jadi seperti ini Ya, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman membuat satu chain. Lanjut kita membuat di dalam setiap lubang ini, lubang 3 chain itu kita mengisi 5 dc ya. 1 2 3 oh kita membuat 3 DC ya teman-teman ya maaf ya 3 DC setelah itu kita membuat 1 CH selanjutnya kita membuat DC tapi di bagian fontnya ya yang ini ya ini kita masukkan di bagian sininya ini ya tolong ya ini DC Masukkan di lubang ini, tinggal tarik seperti ini. Langsung kita membuat DC. Lanjut kita membuat satu CH lagi. Ini di lub sebelahnya ini. Ya. Nah, lubang yang ini ya, loop yang ini. Yang ini Kita membuat 1 2 3 hingga D. Setelah itu, kita membuat 2 ch satu dua lanjut masih kita membuat tiga dc lagi tuh dua tiga lanjut kita membuat satu ch dan bikin dc di bagian frontnya ini ya untuk ini ya ini ini ya, yang di bagian SC ini ya, seperti ini. Nah, silahkan teman-teman lakukan. Ini sudah satu, kita satu, dua, dua. Ini delapan kali pengulangan ya, berarti tinggal tujuh kali pengulangan lagi. Nanti kita akan ketemu di bagian sini ya. Silahkan teman-teman lanjutin ya Oke teman-teman Ini saya Sudah di bagian nomor 7 ya Ini kita mau masuk ya Ini kan yang tiga Besi tadi ya Setelah itu kita membuat satu chain Dan sekarang kita membuat double crochet Di frontnya ya Front lanjut satu CH lagi nah setelah itu baru kita masuk di bagian sini ya yang ini kan masih masih tiga ya kurang ya kita tambah lagi di sini kita membuat tiga DC lagi tuh dua dan tiga Selanjutnya kita membuat 1 2 CH. Dan kita slip stick di bagian ketiga ini. Ini ya. Kita slip stitch. Oke, teman-teman. Ini kita sudah dapat 8 ya. tuh 2 3 4 5 6 7 8. 8 gelombang ya. Seperti ini. Oke teman-teman Kita lanjutin lagi ya Untuk roll selanjutnya Kita membuat 3 CH 1 2 3 3 CH Setelah itu Kita membuat disini 1 2 2 3 tiga 4 5 5 double crochet ya Ya, maka setelah itu kita membuat 3 CH. 1 2 3. Lanjut kita di sini yang bagian front tadi, kita membuat SC front ya. Jadi kita membuat SC saja. Dan lanjut masih kita membuat 3 CH kalau itu kita masuk di bagian lubang yang ini ya. Lubang yang ini kita isi 5 dc 1 2 3 4 dan 5. Setelah kita membuat 5 DC, selanjutnya kita membuat triple double crochet. Jadi triple ya, kita mengaitkan di headphone dua kali pilitan 1 2. Kita membuat tiga kali triple double crochet. Oke. Okay enam satu dua masuk di lubang yang sama kita keluarkan dua benang kita keluarkan dua benang dan kita keluarkan lagi dua benang selanjutnya kita masih membuat triple double crochet satu dua, tiga oke setelah itu kita membuat 3 chain, 2 dua, 3 dan kita slip stitch di bagian sininya. Nih ya, teman-teman bisa lihat ini. Ini di bagian sini yang kita slip stitch ya. Dan di bagian sininya. Ini sama ininya. Nah, kita slip sticknya di bagian situ ya. Kita slip stitch di bagian sini. Lanjut, kita masih membuat triple double plus sebanyak tiga kali, ya, sebanyak tiga kali, satu, dua. Nah, lanjut, kita membuat lima double crochet, satu, dua, tiga. itu kita membuat satu chain, tiga chain ya. 1 2 3 chain. Dan kita masuk di bagian yang di tadi ini ya. Jadi sekarang kita membuat SC ya. Nah, kita membuat SC Seperti ini teman-teman ya. Nah, kita masih membuat lagi di sebelahnya ini ini ya kita membuat tiga chain lanjut di lubang yang ini di lubang yang ini ya nih kita membuat 5 DC 3 triple double crochet, dua Tiga, empat lima selanjutnya kita membuat triple satu triple ya. satu dua Ya, nah ini sudah kita membuat tiga triple double crochet. Lanjut kita membuat 3 ch. Masih kita bikin picok, namanya picok ya. Tarikin di sini, di di sini. Lanjut bikin triple double crochet lagi. Ini. Sebanyak tiga kali triple double crochet, ya. Selanjutnya, kita membuat 5 double crochet, tuh dua tiga empat, lima. Kita buat lagi 3 ch lagi. Satu, dua, tiga. Lanjut kita membuat ch di front di sini tadi ya. Kita membuatnya sama ch-nya di front. Nah. Ini dua ya. Nah, teman-teman, di bagian ini lubang yang nomor 4 ini, yang ini kita sama ngerjainnya 5 DC, terus 3 CH kita bikin picok, setelah itu kita membuat lagi 5 DC. Ini membuat di bagian lubang yang nomor 4 ini dan nomor 5 itu sama ya. 5 DC isinya ya. 5 DC picok, 5 DC picok. 5 DC picok, 5 DC. Seperti itu ya. Dua ini ya teman-teman ya, kerjain ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini kita telah membuat dua kelopaknya ya. Untuk kelopak selanjutnya, ini saya sudah SC di front ya dan sekarang kita membuat 3 CH lagi lanjut kita masuk di bagian ini kita membuat 5 DC 1 2 3 4 dan lima, lanjut kita membuat triple double crochet sebanyak tiga ya. Oh, kita kelewatan tiga. Nah, oke, kita membuat lagi triple double crochet lagi. Satu hari dua benang dua benang ya. Selanjutnya kita bikin picot, picok. Satu dua tiga, tiga chain. Terus kita masukkan di lubang yang ini ya. Nah, lanjut kita membuat triple double crochet lagi tiga sama ya, masih di lubang yang sama ya. Masih minum eh, ketiganya. Hati-hati ya teman-teman ya, kadang benangnya sering nyangkut ya. Dan selanjutnya kita membuat 5 double crochet. 1 dua, tiga, empat, dan lima. Oke, okay. kita membuat tiga ch dan kita sc di bagian dc yang front ini ya. Kita membuat sc frontnya juga. Di sini kita buat sc frontnya ya. Harus Lanjut kita membuat tiga chain. Nah, ini udah kelihatan seperti ini ya. Dan disini di lubang yang ini, yang ini sama caranya seperti buat yang ini ya 5 DC 3 triple triple uh, double, double crochet 3 chain setelah itu triple lagi triple double, double crochet dan 5 DC di lubang yang ini ini sebelah sini ya oke okay, silahkan teman-teman lanjut ya di bagian sininya ya oke okay, teman-teman kita lanjutin lagi ya ini sudah saya buat ya. Yang bagian yang tadi ya, kita lanjut di lubang terakhir ini ya. Lubang terakhir ini kita membuat 1 2 3. CH selanjutnya 5 DC, tunggu. 2 3 empat, lima, oke, setelah itu kita membuat satu dua tiga sc dan kita slip stick di lubang ini ya. kita tarik benang. lanjut kita membuat lima lagi dc ya satu dua tiga empat dan lima oke okay, teman-teman setelah membuat lima setelah itu kita membuat tiga chain dan kita slip stitch di DC front ini ya. Dan kita pun membuatnya SC front. Nah, seperti ini Oke. Okay. Bagian terakhir yang di sini, ini kan tadi sudah ada 5 DC ya. Jadi kita tinggal menambahkan 5 DC lagi. Ini kita membuat 3 CH dulu. Lanjut di lubang yang ini yang tersisa tadi ya. 5 dc kita membuat 5 dc 1 2 3 4 5 setelah itu kita membuat 3 ch lagi dan slip stitch di bagian ini dua dua benang ya yang diambil ya satu benang dan dua benang. Nih. tanya teman-teman ya. Dua benang langsung kita tarik benangnya. Kita slip stitch. Nah, di bagian ininya kita slip stitch di bagian DC awal tadi ya di DC nomor 3-nya ya. Oke. Okay selanjutnya baru kita potong benang nah ini teman-teman udah jadi ya jadi cara ngelipatnya itu seperti ini yang ini kan yang kita isi 5 dc chain 3 dc dan ini juga 5 dc 3 chain dan 5 dc nah ini sama, yang di bagian bawah ini juga sama, yang 5 dc 3 chain, 5 dc yang ini juga sama, 5 dc dan 3 chain, dan 5 dc jadi yang ini kita lipat, 1, 2, 3, 4 jadi kita ngelipatnya seperti ini ya. seperti ini dilipat seperti ini nah, jadi ini sayapnya ya jadi sayapnya lebih besar yang bagian atas ini yang disini lebih besar, dan ini lebih kecil seperti ini oke kita lanjut kita akan membuat uh, antenanya ya antena dan sekaligus badannya kupu-kupu ya saya menggunakan benangnya 6 jadi warnanya random ya teman-teman terserah tanda seperti ini Nah ini biar rata kita potong dulu. Oke, ini kita ikat dulu ya. Kita buat sebuah simpul napa, Oke. Setelah itu, kita membuat bagi, kita bagi dua seperti ini ya. Kita lipat dua seperti ini. Oke, kira-kira uh, cukup untuk bagian badannya ini ya. dikira kirain aja ya, kurang lebih berapa gitu. Oke, saya sudah seperti ini. Ini bagian tengahnya, kita membuat slip knot di bagian tengahnya ini ya kita slip knot seperti ini lanjut yang benang bawah ini kita lilitkan di bagian hack pen, seperti ini setelah itu kita tarik benang yang di bagian telunjuk ini seperti ini nah buatlah seperti ini Masuki lagi ya yang di bagian bawah terus tarik bagian atas benang yang di bawah kita lilitkan ke hekpen terus di benang yang atas kita tarik keluar mudah ya teman-teman ya nah seperti itu terus Nah sampai nanti ukuran panjangnya eh, sesuai sesuai dengan badan kuku-kukunya ya teman-teman ya nah, ini silahkan teman-teman lanjutkan ya bawa puter ke hekpen langsung kita tarik yang bagian atas lilitkan lagi di hekpen tarik lagi oke silahkan teman-teman lanjutin ya nah ini teman-teman saya sudah dapat segini ya panjangnya ya ini kurang lebih 15 cm ya setelah itu kita masukkan ke dalam sini jadi kita apa iket ya nah, ini selesai tinggal kita potong aja oke okay. nah ini kupu-kupunya langsung kita iket aja ini bagian ini hitamnya di bagian bawah ini ya nah seperti ini nah seperti ini ya langsung kita iket ini nikatnya ya. Nah. Ini tarik ininya. Oke. Jadi deh. Alhamdulillah. Nah. Ini ya, Ini untuk antenanya ya, antena kupu-kupunya. Oke okay, teman-teman, ini kita sudah jadi ya. Nah seperti ini kupu-kupunya. Nah kita bisa diriin seperti ini ya. Nah, cakep banget bukan? Depan dan belakangnya sama ya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti teman-teman ya. Dan kunciin ini bisa jadi gant gantungan kunci seperti ini ya. Kita kasih gantungan kunci seperti ini. Ini saya membuatnya dari polyceria teman-teman ya. Dan kalau yang ini saya membuatnya dari benang katun. Kalau katun seperti ini bentuknya ya. Ini sama katun. Oke, okay. jadi fungsinya banyak nih teman-teman. Bisa untuk uh, souvenir, bisa untuk gantungan kunci, dan bisa untuk bros, ya banget ini jadi hasil kalau kita menggunakan benang jahit itu hmm, lebih lembut dan warnanya pun juga sangat menarik ya teman-teman ya oke okay. selamat mencoba ya teman-teman ya